budoyo rahayu sagung dumadi kalis ing betul nir ing sambikon jumpa lagi bersama kami si berdal berkot putih di channel the sbp tv sebelum lanjut jangan lupa untuk dalam sejarah peradaban manusia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 ada banyak mitos yang melegenda melekat pada hewan buas ini, mulai dari hal mistik, kesaktian, dan kewaskitaan. Di era saat ini, banyak orang Jawa yang meyakini keberadaan kodam pendamping, meskipun kemajuan teknologi terus berkembang, bukan berarti hal-hal yang bersifat mistis ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia begitu saja. berbicara tentang hal mistis pastinya ndoro pernah mendengar istilah khodam pendamping Khodam biasanya akan membantu menjaga tuannya dari gangguan yang bersifat gaib Salah satu khodam yang sangat populer di kalangan spiritual Jawa adalah khodam macan putih Terdapat banyak jenis khodam seperti kodam berwujud manusia ataupun binatang kodam berwujud binatang yang paling fenomenal ya itu harimau putih milik Sunan Kalijaga beliau menggunakan ajian tersebut untuk mengusir musuh yang berada di suatu wilayah selain legenda ajian macan putih Sunan Kalijaga rupanya kodam macan putih juga ada dalam legenda kerajaan pacacaran dalam legenda tersebut, Raja Macan Putih yang seluruh pasukannya mengabdi diri Dan bersedia membantu Prabu Siliwangi sang penguasa tanah Pasundan Dengan taruhan nyawanya Benarkah ada tentang kekuatan kodam macan putih? Atau itu hanya sebuah mitos? Ataukah ada falsafah yang dimaksud dari keberadaan kodam macan putih? dari tutun lari kami ketahui ada yang meyakini bahwa beberapa manfaat khodam macan putih menurut primbon jawa kodam macan putih merupakan khodam yang kerap diyakini berasal dari golongan jin jin yang telah hidup ribuan tahun lalu penampakannya menyerupai seekor macan putih kodam macan putih diyakini memiliki fungsi untuk membantu karisma seseorang, kewibawaan dan keselamatan sehingga yang mempunyai kodam macan putih menakuti orang yang berniat jahat manfaat kodam macan putih juga disebut untuk mempercepat akselerasi kesadaran spiritual meningkatkan vitalitas tubuh serta meningkatkan kekuatan baik fisik maupun sisi batin seseorang istilah kodam pendamping biasanya disebut akan membantu tuannya dari gangguan yang bersifat gaib Kodam ini akan berinteraksi dengan rekan dekatnya di kalangan manusia Kodam banyak yang percaya bahwa ia terbagi dalam beberapa bentuk bisa dari berwujud manusia ataupun binatang dari kodam jenis binatang yang paling terkenal yaitu Kodam Macan Putih Kodam ini termasuk yang paling banyak dicari orang dalam dunia metafisika. Tujuannya yaitu ingin memiliki energi atau merasakan khasiatnya. Banyak orang yang percaya bahwa kodam ini memiliki energi yang bisa membantu hajat seseorang dari kewibawaan, asmara, kekayaan, kerejegian, jodoh, dan lain sebagainya. Berikut ini ciri dan sifat kodam macan putih yang perlu diketahui. Dari tutup yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami Ketika Doro memilikinya akan merasa getaran energi Getaran energi ini berbeda-beda mulai dari hawa panas, dingin seperti kesemutan Bahkan seperti tersengat listrik Bahkan seperti tersengat listrik pada bagian tubuh tertentu Perubahan emosi badan doro akan merasakan getaran emosi yang cenderung selalu naik. Misalnya, mudah marah, mudah melampiaskan perasaan dan sangat sensitif dan sangat sensitif terhadap segala apapun yang berhubungan dengannya. Bahkan meningkatnya intuisi pemilik kodam ini akan memiliki indra mata batin yang lebih peka. Jadi, Jangan kaget bila mereka merasa mendengar atau melihat hal-hal gaib di sekitarnya. Sehingga perubahan pola makan mereka akan cenderung suka mengkonsumsi daging dan terkadang secara tidak sadar pula makan juga akan berubah secara tidak sadar. Adapun juga yang memiliki cara makan dan minum seperti macan atau harimau. Mempengaruhi orang di sekitarnya Energinya akan mudah dirasakan oleh orang lain Sehingga ini juga menimbulkan perubahan perilaku pada orang-orang di sekitarnya Ada yang menjadi canggung, sungkan, atau bahkan tidak berani menatap matanya Orang akan mudah melihat aura kue bawaannya Dan orang akan semakin hormat kepadanya sehingga orang tidak akan berani merendahkan dan tidak akan mudah diremehkan oleh orang lain. Seumpama Doro memiliki musuh, dia akan cenderung menghindari untuk bertemu Doro. Bahkan orang yang memiliki niat jahat cenderung mengurungkan niatnya. Si pemilik kodam ini harus bisa mengontrol energi sebab bila tidak bisa Energi kodam ini justru akan membahayakan dirinya sendiri Energi kodam ini yakini akan membuat si pemilik kodam ini mudah menyombongkan diri Egois, ingin menang sendiri dan kerap memunculkan sejumlah seperti yang cenderung merendahkan orang lain Mereka selalu merasa superior dan tak mau kalah Juga masih banyak perilaku negatif lainnya yang ditimbulkan energi kodam macan putih Namun ketika berhasil mengontrolnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik secara spiritual Itulah informasi mengenai kodam pendamping macan putih yang melegenda di kalangan spiritual Jawa di era saat ini Bagaimana menurut Doro mengenai ulasan kota macan putih? Apakah Doro mempercayainya? Semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Pembahasan selanjutnya kami akan membahas tentang tuah macan putih berdasarkan tutur rindular yang kami ketahui. Berbicara mengenai tuah macan putih dari tutur rindular yang kami ketahui, Rupanya ada beberapa sifat manusia yang melambangkan macan putih Seseorang yang memiliki sifat dasar perhitungan yang lugas dalam menjalani kehidupan Cenderung bersifat pendiam, berwibawa, bijaksana, dan apabila marah di sekitarnya langsung menunduk Tingkah laku ini rupanya mirip tingkah laku macan putih yang terlihat tenang Namun memiliki kekuatan yang luar biasa Bagaimanakah tuahnya? Berikut pelambangan tuah macan putih yang melekat pada diri seseorang. Sebagai manusia juga harus bisa memimpin diri sendiri dan juga perlu orang lain. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak egois dan bisa membawa kelompoknya menjadi lebih baik. Pemimpin yang dituntut untuk kuat, cerdas, berwibawa dan punya karisma karena tanggung jawabnya yang sangat besar sifat pantang menyerah juga harus ada dalam diri kita sebagai manusia ingat bahwa kuat saja tidak cukup untuk bertahan di kehidupan ini manusia juga harus cerdas adaptif dan tentu saja punya karakter yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup terkadang kita terlibat dalam perasaan dan emosi yang membuat kita mengambil keputusan ofensif yang justru bertampak buruk Melalui filosofi macan putih ini, kita belajar bahwa sikap berani dan ofensif harus diimbangi dengan kebijaksanaan Artinya, ada baiknya kita tahu apakah harus bertahan dalam kehidupan ini kita sebagai manusia memang harus memiliki sebuah prinsip hidup dan idealisme kuat akan tetapi jika dihadapkan pada kondisi yang tak memungkinkan kita bisa memilih untuk berdamai dengan kondisi tersebut terkadang mengalah pada sesuatu bukanlah merupakan tindakan bodoh dan sia-sia Dari kedua penjelasan tersebut manakah yang lebih relevan dalam penjelasannya Mengenai hal tersebut Ndoro boleh mempercayainya atau tidak Yang pasti setiap kebaikan akan datang apabila Ndoro mau mempercayainya begitu juga sebaliknya Dan segala sesuatu merupakan titah dari sang maha kuasa